Hmm, gimana cara secepat kilat supaya manifest loa kamu berhasil? Let's guess. Halo semua, welcome back to my channel Aku Tresnani Moonlight Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Di channelku ini sering membahas tentang Self-development, manifestation, loa, dream life, dream job, mental health, dan masih banyak hal lainnya Hari ini banyak banget yang request Karena baru aja tadi pagi aku posting di Instagram story tentang voting Kayak mana nih topik di Youtube yang aku harus tayang duluan gitu kan Dan banyak banget teman-teman yang memilih tentang Cara secepat kilat, bagaimana manifest loa kita berhasil Oke okay, ini baru 4 jam aku bikin vote di Instagram Tentang cara kilat jika mau manifest loa kamu berhasil dengan cepat Udah ada 857 orang yang vote Jadi langsung deh aku bergegas bikin video ini Aku mau share sama kalian gimana caranya aku bisa cepat manifestasi loa berhasil Ini semua berdasarkan pengalaman nyataku sendiri Jadi aku bukan cuma sekedar ngambil dari Google, Youtube Aku bener-bener sharing berdasarkan berdasarkan kisah nyata yang udah berhasil. Oke okay, oke, okay, aku tahu pasti banyak banget teman-teman yang penasaran dan bahkan ketika aku buka seminar itu pertanyaan seperti ini pasti ada. Say gimana sih cara cepet supaya manifest lawa kita berhasil? Aku udah coba loh sekian bulan tapi kok belum berhasil ya? First of all Mungkin kamu berada di desperate energy. Kamu menunggu banget nggak sabaran dan maunya instan. Karena banyak yang mindsetnya seperti ini. E, ya udahlah, aku praktek lowa juga nanti bakal kejadiannya lama. Aku tahu kok ini takes time lama. Aku tahu kok mungkin ini nggak akan berhasil. Jadi masih ada mental konflik di kepala kayak. Ngerti kan, kayak ibarat radio tuh, rusak, rusak, rusak, rusak, rusak gitu. Dan ini semua tuh ngeblok prosesnya, aku sering banget ngebahas di video-video sebelumnya tentang hal-hal apa aja yang ngeblok proses manifestasi kamu. Oke, okay, nggak usah banyak cincong, kita langsung masuk ke topik ya. Kalau kamu mau proses manifest loa kamu berhasil dengan cepat, kita nggak usah ngomongin teknik dulu deh. Kita ngomongin inner world dulu, dari dalam kita benerin nih isi hati kita, kita memperbaiki diri dulu, jadi pribadi yang lebih. Ini beneran, karena kalau kamu mau berhasil memanifestasi mimpi menjadi kenyataan Ibarat kata orang awam tuh doa kamu dikabulkan dengan cepat adalah dengan memperbaiki diri dulu Contoh ya, kamu jangan jadi orang toksik video sebelumnya aku udah bahas kan, oke okay, aku sebutin lagi ya, tinggalin sifat-sifat ini sekarang juga yang pertama, desperate energy yang kedua, manipulative person yang ketiga, narsistik keempat, tidak menerima saran, kelima, tidak mau belajar hal baru atau close-minded yang keenam, trying to bring you down itu tuh tipe orang yang narik kamu ke bawah ya, ketujuh, sirik, iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain yang kedelapan, suka adu domba yang kesembilan, pesimis dan insecure tuh negatif tinggi terus kayak mungkin enggak ya gitu kan yang ke sepuluh punya rasa dendam dengan siapapun yang pernah nyakitin dia di masa lalu masih ada dendam yang ke sebelas suka ngomongin orang dan ngejudge yang ke dua belas suka menyerang balik ketika diberi saran kalau kamu diberi saran sama seseorang kamu terima Jangan kamu malah cari kesalahan orang tersebut dan kamu nyerang balik, itu toxic Yang ketiga 13 play victim, nggak mau kalah tuh dia ya kan 14 licik atau memanfaatkan orang lain. Jadi parasit gitu, jangan. Yang ke belas, mudah tersinggung atau gampang ke-trigger ini orang low vibration banget ya. Ada orang posting apa dia ke-trigger, ada orang ngapain dia ke-trigger jadi emosi. Yang ke belas, khawatir berlebih tentang suatu hal. Yang ke belas, sering prasangka buruk atau sue delapan belas, ngeyel sok tahu. Jadi kalau dikasih tahu sama orang dia tuh kayak, "Enggak, seharusnya tuh gini, enggak." gitu loh ngerti gak sih? Terus yang sembilan tidak ada self-control, mereka kayak emosian banget, mudah marah, sumbu pendek, gampang banget kesulut. 20, suka mengkritik terus-terusan dan tidak membangun, nah ini banyak banget ya. Kedua satu, sedih dan meratapi nasib terus-terusan, hanya kamu yang bisa kontrol, ini otak kamu, ini kaki, tangan, semua itu kamu yang kontrol, ketika kamu lagi sedih, kamu langsung kamu sibukin diri, kamu bikin bahagia ngapain kayak misalnya jalan-jalan di taman, masak atau belanja atau apapun atau serah kamu yang bikin kamu happy. Yang terakhir suka fitnah, kalau kamu masih suka fitnah orang, kamu making story, membuat cerita tentang orang tersebut biar jatuh ya kan. Kamu toksik, kamu harus benerin diri kamu sendiri. Gak ada kata terlambat untuk berbenah diri atau kalau kamu punya lingkungan dengan orang-orang sifat seperti yang aku sebutin semua ini, jauhin tinggalin demi kesehatan mental kamu, makanya itulah di video yang sebelumnya, aku bilang bahwa betapa pentingnya belajar self-development pengembangan diri, memperbaiki hati kamu ketika lagi sambil praktek loa, kalau kamu mau loa berhasil dan doa dikabulkan dengan cepat hati kamu harus bersih dulu sudah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, sudah tidak ada lagi dendam, ibaratnya gini ya maaf banget, percuma kamu udah praktek lowak segala macam teknik, visualisasi scripting, pakai air apa segala macam semua ditambah dengan ibadah siang malam tapi kalau hati kamu masih busuk Nah, makanya ketika kamu praktek loa, akan ada teknik namanya forgiveness. Dan let go, lepasin ke langit. Ketika kamu melakukan teknik ini semua ya, forgiveness, memaafkan, dan let go, lepasin ke langit. Kamu benar-benar harus tulus dari hati. Kamu coba meditasi juga. Banyak kok di Youtube bertebaran video guide meditation tentang misalnya memaafkan masa lalu, membersihkan energi negatif, attract job, attract money, attract soulmate, apapun sesuai dengan kondisi kamu. Kamu pelan-pelan memperbaiki diri dulu dan tinggalin semua sifat-sifat toksik, tinggalin semua teman-teman toksik, lingkungan toksik, dijamin deh percaya sama aku. ketika kamu udah ada di high vibration, kamu akan jadi lebih relax, bahagia. Kenapa? Karena kamu fokusnya ke positif, ke hal-hal yang kamu syukuri ketika kamu udah ada di high vibration kamu juga akan attract, menarik lingkungan pertemanan yang sama energinya kayak kamu, high vibration ketika kamu udah maintain untuk selalu berada di high vibration kamu akan lebih cepat untuk manifest nggak peduli teknik apa yang kamu lakukan mau scripting, mau visualisasi atau cuma sekedar diucap itu bisa berhasil loh, dalam hitungan mungkin menit, jam, atau hari karena kamu udah powerful untuk aku pribadi, paling cepat manifest itu kurang dari 20 4 jam waktu itu aku mau manifest uang ya kan pagi-paginya aku scripting kalau bulan depan aku bakal dapat duit 5 juta dengan mudahnya gitu dan kalian tahu apa yang terjadi malamnya bener-bener ada orang transfer ke aku nominal 4 juta secara cuma-cuma dan besoknya waktu itu mama langsung kirim 1 juta jadi bener tuh apa yang aku tulis dapat 5 juta Tenang-tenang-tenang, nggak usah khawatir, karena ini semua butuh dilatih, nggak ada orang lahir ke dunia ini langsung jadi master, bisa berhasil semua, bisa langsung jago itu nggak ada, perlu latihan, begitu juga dengan aku kok, sebelum aku ngajarin kalian, aku tuh ada trial error bertahun-tahun dulu, makanya sekarang aku berani ngajarin kalian, nggak mungkin baru kemarin aku belajar, baru kemarin aku cuman baca buku atau dari Google, aku langsung ngajarin kamu, semua berdasarkan dari pengalamanku jatuh bangun trial error bertahun-tahun. Oke guys sampai sini dulu semoga bermanfaat dan jika kamu merasa video ini bermanfaat please sharing ke teman-teman kamu dan jangan lupa subscribe. Good luck aku percaya kamu bisa karena Loa udah merubah hidupku dan aku percaya pasti bisa mengubah hidupmu juga jadi jauh lebih baik. See you in my next video bye bye.